Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak-kakak Sobat App Astronaut yang semoga selalu dalam lindungan Serta limpahan rahmat dan barokah dari Allah Azza wajalla. Jumpa lagi dengan Astro, si Santri Imut yang selalu ceria Dalam video kisah mu'alaf yang kali ini datang dari seorang pria suku Dayak Mungkin tokoh dalam video ini sudah tidak asing lagi bagi kakak-kakak yang berdomisili di kota Pontianak dan sekitarnya. Ya, sosok yang sebelum kembali kepada Islam bernama Jose Andreas Damsik ini, kini lebih dikenal sebagai Ustadz Damanhuri. Saat ini, beliau aktif dalam berbagai kegiatan dakwah, terutama di wilayah Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Dalam video ini, Ustadz Muhammad Damanhuri akan menceritakan kisah perjalanan beliau dari awal sebagai seorang pemeluk katolik yang taat, lalu mempelajari Islam, hingga akhirnya mendapat hidayah dari Allah. Tentu sangat menarik untuk disimak bagaimana likaliku perjalanan beliau, apa alasan yang membuat beliau memilih Islam, juga tantangan apa saja yang beliau hadapi setelah bersahadat. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung saja menuju video beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Walai wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinamahmud ibu Ala Ali was ajma'in. al Jaimain ajma Kau muslimin dan muslimat yang berbahagia di anda berada. Alhamdulillah. Kita panjatkan pujar puji syukur nama Allah swt ala. yang kedua kalinya. Selawat berbingkah selam kita aturkan kepada orang yang sangat kita cintai dan kita banggakan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kami menjadi orang yang hijrah memeluk agama Islam. Permisi saya yang berbahagia, saya ingin bercerita sedikit. Kenapa harus saya masuk agama Islam? Yang pertama memang saya dilahirkan di suatu desa, yang mana desa itu desa yang paling ujung di Kabupaten Landa yaitu Desa Mun, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landa. Awalnya saya memang seorang agamis Keluarga saya agamis semua di dalam agama kami Bahkan saya sendiri Selalu yang pertama kali, setiap hari minggu saya Orang yang pertama yang di gereja Karena saya bertugas untuk memukul lonceng Namun Setelah perjalanan waktu Sehingga saya akhirnya hijrah Untuk menempuh pendidikan di kota Pontianak Dan saya berusaha untuk belajar sehingga saya menjadi orang yang yang uh, pemikir menjadi orang yang pintar cerdas dalam sekolah namun saya masih belum bisa uh, mengerti tentang agama-agama yang lainnya nah setelah perjalanan setelah perjalanan waktu saya akhirnya berusaha untuk mencari kebenaran-kebenaran dan alhamdulillah setelah saya mencari kebenaran itu, saya banyak sekali mempelajari mempelajari buku-buku agama Islam dan mempelajari agama Islam. Namun saya belum mengatakan dan belum bersahadar. Tapi perjalanan waktu, akhirnya saya mendapat beasiswa untuk sekolah SMA di Jawa Timur. Alhamdulillah setelah saya sekolah Jawa Timur, barulah di situ saya lebih banyak lagi untuk uh, membaca memperbandingkan tentang kebenaran-kebenaran dalam agama saya mencari kebenaran-kebenaran dalam agama alhamdulillah terdapatlah saya uh, me mencari kebenaran itu kemudian saya mencerna memahami dan menelaah dari isi-isi yang ada di dalam di dalam kitab-kitab yang ada alhamdulillah Perjalanan waktu akhirnya saya memilih untuk. Mondok di suatu pondok santren. Di pondok pesantren itu saya belum masuk agama Islam. Dan saya belum bersahadat. Tapi Alhamdulillah Allah. Sampai saya, -saya di pondok itu pun saya belum juga bersahadat. Kemudian singkat. Saya pun akhirnya minta keluar dari pondok. izin sama Kiai. Kiai mengizinkan saya. Untuk. Mencari ilmu lagi, Alhamdulillah saya keluar dan saya pergi ke daerah lain lagi, belajar lagi tentang agama Islam, dan saya belum juga mendapat hidayah, belum juga saya diberi hidayah oleh Allah Taala sehingga saya pergi ke Nusa Tenggara Barat dan bertemu dengan seorang syekh, seorang ulama di Nusa Tenggara Barat, yaitu Syekh Junuddin Abdul Majid di uh, Nahdlatul Watan. Lah di sana saya diterima dengan baik, kemudian kami dialog-dialog. Dan alhamdulillah langsung malah beliau mengatakan bersahadat, dan saya langsung menerima itu. Dan alhamdulillah saya pun suka dan saya senang. Saya akhirnya diberi eh, nama saya asli itu Jose Andreas Damsik. Kemudian setelah saya meluk agama Islam dan bersahadat saya diberi nama Muhammad Daman Huri. Nah disinilah yang yang jadi jadi pertanyaan, kenapa harus diberi nama Muhammad Damanhuri? Karena Syekh ini mengatakan bahwa ini adalah seorang pemuda yang satu saat akan menjadi seorang ulama, satu saat akan menjadi seorang pendakwah, satu saat akan menjadi seorang yang menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah, langsung saya diaminkan seluruh. Ulama-ulama yang ada di yang kumpul pada saat itu, nah, di sini saya berusaha untuk mencari, mencari, dan mencari dua kali. Yang pertama, sebelum saya benar-benar memeluk agama Islam, saya bermimpi didatangi seorang yang pakai e, seorang berjubah hijau dari atas sampai ke bawah. Yang kedua, saya disuruh memilih dua jalan: jalan ke kanan. Dan jalan ke kiri. Nah, di dalam mimpi itu, jalan ke kanan ini sangat sempit, jelek, dan busuk. Kemudian jalan ke kiri, jalan yang sangat bagus sekali, bersih, dan bagus. Nah, tapi Allah pada saat di dalam mimpi itu, justru saya itu uh, melangkah ke jalan yang kanan. Sehingga di, masuk ke dalam, itu bahkan itu lebih bagus. Ternyata itu jalan menuju ke surga. Maka di dalam mimpi itu, mimpi selanjutnya bahwa saya disuruh uh, apa, membaca suatu surah Yang mana surah ini bisa memperbaiki uh, keimanan Bisa memperdalami keimanan saya, bisa memperjuangkan agama Islam Hadirin yang berbahagia Saya masuk Islam bukan karena saya menikah Bukan karena saya ber, berteman dengan seorang gadis yang beragama Islam, tapi betul-betul saya mencari kebenaran. Saya mencari uh, tentang agama Islam lama, bukan sebentar. Nah itulah yang menjadi motivasi saya, sehingga saya masuk agama Islam bukan untuk bermain-main. Justru uh, saat ini saya betul-betul berdakwah. Alhamdulillah, saat ini saya berdakwah sudah kurang lebih 6 tahun. Tapi Allah mengizinkan kepada diri saya, sehingga saya orang-orang yang ingin masuk Islam, dan orang-orang yang mendapat hidayah, banyak yang menghadap ke saya ingin disahadatkan. Sekarang jumlahnya yang sudah kita islamkan, 13.664 orang per tahun 2017. Insya Allah hampir, setiap hari dan setiap saat Kalau saya berdakwah selalu ada orang yang ingin masuk agama Islam Dan bahkan kalau saya ada di Pontianak Saya sudah berjanji uh, Dengan orang-orang yang ingin masuk agama Islam Itulah yang saya uh, Merasa Senang, gembira Terhadap agama Islam yang sudah saya pelukkan Nah Bagaimana kehidupan saya sebelum setelah ketahuan saya memeluk agama Islam, hampir seluruh keluarga saya memang betul-betul tidak suka dan mereka melawan kemudian mereka uh, marah terhadap saya karena saya memeluk agama Islam. Bagaimana tidak, karena saya adalah salah satu kader keluarga yang, ingin, yang diharapkan oleh mereka bisa uh, berjuang, bisa uh, berdakwah menurut mereka. Menurut uh, agama uh, keluarga saya. Karena dari turun menurun yang megang di gereja, di, di desa saya itu keluarga ke keluarga. Tidak pernah lain. Nah, apalagi sekarang saya sudah berdakwah. Semakin banyaklah keluarga-keluarga saya yang menantang. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah mereka pun senang uh, terhadap saya. Karena saya tidak pernah yang namanya lupa terhadap uh, keluarga uh, setelah saya masuk Islam itu tantangan saya sangat parah sekali hampir semua keluarga benci kepada saya tidak suka kepada saya bahkan mereka ada yang yang menantang saya ayo kita sama-sama berdakwah kamu berdakwah secara Islam saya berdakwah secara Kristen siapa yang lebih banyak uh, apa? Yang menarik Jemaah siapa yang lebih banyak punya jamaah nah, Saya sampai uh, saking keluarga tidak senang sampai ditantang seperti itu Karena um, memang rata-rata keluarga saya pastor dan pendeta Nah makanya uh, saya sangat tidak disetujui kalau saya memeluk agama Islam Ya Alhamdulillah uh, Mereka itu Senang terhadap saya dan tidak lagi marah-marah Keluarga ataupun teman yang Bahkan Abang-abang uh, saya Paman-paman saya sudah tidak lagi uh, apa, Marah kepada saya itu setelah Saya benar-benar uh, Mengayomi semua keluarga Bahkan keponakan-keponakan saya Yang diam di rumah saya Itu tidak pernah saya mengajak masuk agama Islam dan disitulah mereka akhirnya sadar bahwa ternyata saya itu tidak seperti uh, yang mereka sangkakan mereka uh, takut sekali kalau saya masuk Islam membawa semua keluarga saya Alhamdulillah saya kalau ada orang yang masuk Islam biasanya saya bertanya terlebih dahulu saya bertanya kenapa anda mau masuk Islam dan kenapa anda masuk Islam justru maunya sama saya terkadang mereka terkesan mereka mengatakan bahwa kami melihat sosok seorang Ustadz Daya yang selama ini tidak pernah uh, menjelekkan agama orang bahkan sama sekali uh, berusaha untuk bersama-sama dengan agama-agama yang lain makanya mereka biasanya saya beri uh, pengarahan terhadap berdoa Alhamdulillah setelah mereka menyatakan siap dan mau menjalankan perintah Allah menjalankan agama Rasulullah s.a.w. yaitu agama Islam maka baru, biasanya saya baru sahadatkan mereka Alhamdulillah setelah saya masuk Islam tidak ada lagi tantangan tentangan bahkan mereka sekarang ini justru mereka senang sekali eh, terhadap saya dan mereka merasa bangga bahkan mereka memuji-muji saya mereka mengatakan meskipun Uh, anak saya, saudara kami yang sudah masuk Islam tapi ternyata mereka masih masih ingat terhadap kampung ingat terhadap bahasanya bahasa daerah ingat kepada keluarga-keluarga yang lainnya Alhamdulillah uh, saya Waktu masih di Pontianak, saya belajar banyak sekali dengan kawan-kawan yang beragama Islam itu. Namun bukan belajar untuk untuk apa ingin masuk agama Islam, karena saya seorang misi. Ya mungkin saya hanya belajar ingin mengetahui tentang Islam saja. Alhamdulillah uh, tahun ke tahun saya makin hari makin banyak mempelajari mempelajari tentang uh, perbandingan agama, tapi pada saat saya betul-betul merasa sudah sudah oke, okay, ilmu saya dan saya merasa betul-betul Islam itulah agama yang, yang benar. Akhirnya saya lebih memilih masuk agama Islam. Jadi tahun yang pastinya saya masuk Islam itu tahun 99 setelah kerusuhan. Ya yang pertama, waktu pertama kali saya belajar tentang Islam, justru tidak ada yang membimbing Justru saya belajar sendiri, belajar ikhro' itu saya belajar sendiri dengan uh, ikhro' pertama Halaman terakhir, itu ada bahasa Indonesia justru dengan itu saya belajar untuk, untuk uh, membaca Al-Quran Yang selanjutnya saya mempelajari Al-Quran setelah saya mondok justru, setelah saya mondok saya akhirnya belajar dengan guru Guru dengan uh, apa pengasuh pondok santri, nah, di situ saya banyak sekali menemukan uh, menemukan tentang kebenaran kebenaran Islam itu, sehingga uh, saya kira untuk belajar itu saya bukan hanya membutuh satu dua guru, tetapi saya mempunyai guru itu yang meyakinkan keislaman saya justru sekitar sembilan orang. Ya, sebenarnya banyak sekali kebenaran-kebenaran yang kita temukan di dalam Islam maupun dalam Alkitab kita. Banyak sekali kita temukan. Namun, kebenaran itulah yang menjadikan kita itu justru lebih lebih untuk memahami lagi. itu. Kenapa banyak orang menemukan kebenaran tapi dia tidak bisa memahami itu. Nah, kalau saya memang saya menemukan kebenaran, saya pahami langsung. Dan saya tidak mau... Uh, untuk bermain-main, tapi saya memahami dengan benar apa yang saya dapat dari Alkitab ataupun di dalam Al-Quran. Memang sudah jelas sekali di dalam Al quran dijelaskan bahwa agama yang diridai oleh aga agama yang oleh Allah adalah Islam. Ya kan? Agama yang terakhir ada Islam. Dan bahkan di dalam Alkitab pun dijelaskan uh, untuk agama yang yang apa di dalam surat di dalam salah satu Bibel, dikatakan agama terakhir agama yang dibawa oleh mat ahmad kalau dia dia mat allah akbar kakak-kakak sobat F astronot yang dirahmati allah dari penuturan Ustadz muhammad damanhuri tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa beliau memilih untuk kembali kepada islam bukan karena pernikahan bukan berdasarkan emosi Bukan karena mengalami kesulitan dalam hidup, bukan juga atas alasan duniawi lainnya. Sangat jelas bahwa beliau yang memiliki latar belakang berasal dari keluarga pemeluk katolik yang sangat taat, terlebih dahulu mempelajari Islam secara sangat mendalam, sebelum akhirnya menemukan kebenaran sejati dalam satu-satunya agama yang diridhoi Allah ini. Masya Allah. Seperti yang tadi beliau sampaikan, beliau bahkan masuk ke beberapa pondok pesantren walau belum bersyahadat demi mempelajari Islam. Hingga akhirnya, beliau menimba ilmu di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat kepada seorang ulama ternama di sana, yaitu Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Almarhum Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini merupakan pendiri Nahdlatul Waton, sebuah ormas Islam terbesar di provinsi tersebut dan telah tersebar ke seluruh Indonesia. Bagi kakak-kakak yang belum tahu, Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini merupakan kakek dari Kyai Haji Muhammad Zainul Majdi atau yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang atau dengan singkatan TGB. Beliau merupakan mantan gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan hingga saat ini aktif dalam kancah politik nasional selain tentunya terus berdakwah meneruskan misi kakek beliau. Nah kakak-kakak yang soleh dan solehah kembali pada tokoh dalam video kita kali ini setelah kembali kepada Islam, Ustadz Damanhuri mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya demi berdakwah menyebarkan kebenaran Islam. Dan terbukti bahwa dakwah beliau memperoleh ridha Allah dengan berhasil mengislamkan lebih dari 13.000 orang hingga tahun 2017 saja. Bisa dibayangkan ada berapa total orang yang telah kembali pada Islam karena dakwah beliau hingga detik ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Mari kita doakan bersama, semoga Ustadz Damanhuri selalu dalam lindungan dan selalu diberi kemudahan dalam berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua yang menyaksikan video ini juga mendapat manfaat yang besar dari video beliau tadi. Amin. Nah, kakak-kakak sobat F Astronaut yang Astro sayangi, sampai di sini video kisah mualaf kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung keberadaan channel kami dengan cara like video ini, subscribe channel app Astronaut, dan aktifkan notifikasi agar kakak selalu memperoleh informasi ketika video terbaru kami ditayangkan. Dan agar ada lebih banyak orang yang bisa memperoleh manfaat dari kisah Ustadz Muhammad Damanhuri tadi, bagikan video ini melalui akun-akun media sosial yang kakak miliki. Insya Allah, hal tersebut akan mendatangkan pahala jariah bagi kita semua. Astro mohon undur diri, Jazakallah khairan atas kesediaan kakak menyaksikan video ini. Juga mendukung channel kami untuk terus menghadirkan konten-konten Islami. Insya Allah kita dipertemukan kembali pada video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.